jantung ya pak ini bukan tuh dia jantung Jadi, sekarang kita bersama tim akan ke kita di sana ya. Itu berburu sedurian. Ada Bang Firman Halo. Ada, Ada Bang Ian. Sebagin. Ya. Tujuan Bang? Sebagin. Sebagin. Ada. GGB. Bang Bluri. Ada navigator kita. Yuk. Uh, ke Selamat pagi, ya. Pagi. Uh, Alhamdulillah, hari ini cuaca insya Allah cukup mendukung sampai uh -huh. uh, perjalanan kita sampai ke tujuan. Uh -huh. uh, hari ini kita melakukan perjalanan kembali, melakukan perjalanan uh, touring kita menuju ke wilayah uh, Bangka Selatan, tepatnya di Pantai Barat, uh, di Desa Permis dan yeah. Nah, uh, rute kita hari ini uh, lewat jalan nasional sampai ke Simpang Namang. Terus kita belok ke kanan. Uh, lewat jalan sono lah susah jelasinnya bajet jalannya tuh gitu jadi uh, ikuti saja perjalanan Men kita nikmati saja perjalanannya sampai tujuan oke okay. okay, sip terima kasih masih ada teman-teman kita yang ada di depan ada bung Erwin Kun halo halo, halo. dan nafasnya ada bang Pendi di depan ada bang Bluri ada MC kita bang Iao dan pasti buat sepadik semuanya tetap antang yang terus perjalanan kami menuju desa sebagian berburu durian. Hiduplah saroh makan gelas saroh Jangan nanya pacarnya lah orang. Ulur kentangan saling bersalam Namegi kita berkawan Namegi kita berkawan Ayo kawan Saling bersalam nam. Halo kakak, lagi mana? Masih di Pablo Vanka. Sekarang tim Pablo Vanka bersama tim Touring Bubble Berjumlah 12 orang Kita lagi di Desa Gudang eh, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Kita mau eh, berburu Duren Sekarang kita berada di keleka ya Punya bapak Asri Asri Asri ya, Nah, kita akan mencari langsung di kebunnya Berburu ya? Berburu, <laughs> bukan berburu kak Berburu-buru kan? Berburu, berburu, kan? Lari -lari, ya, uh, akan menembak, menembak Tapi asik itu, berburu, kalau Duren kan, bisa ditembak-tembak ya. ya. ya. uh, Saat ini kita berada di Kelka Duren uh, Dan kebetulan diantarkan oleh tokoh budaya sini Yaitu mangkul Sari Nah, ini orangnya Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam jadi kita berada di uh, kelekak durin Pak Asri, mm -hmm. Timpang merupakan salah seorang keturunan dari Batin Tikal yang merupakan uh, trio Serah, dari Depati Bahrin, Depati Amir dan Batin Tikal dan Ini durinnya udah siap kayaknya untuk ditebuk-tebuk Ditebuk <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> ya, ya, ditebu kalau bahasa Pak mm -hmm. jadi kayaknya udah siap silah okay. siap kalau ada yang berkunjung kunjung sini silahkan karena durenya ini sekitar oh, 60 batang walaupun tidak tidak uh, berbuah semua tapi lumayan untuk dikonsumsi. Alhamdulillah di tapi kayaknya banyak tuh. iya, alhamdulillah mm -hmm. ini banyak ini walaupun buahnya begitu banyak tapi karena pohonnya banyak mm -hmm. jadi sedikit tapi saling mendukung mm -hmm. aja. Tapi ngomong-ngomong bang ada pengawal ya bang ya satu bolok satu ba Kepulauan-kepulauan ah, hmm, ya. kita luar biasa nih Selalu ya. sikap di setiap ya. saat Dan selalu gesit di setiap Aduh, kesempatan ya. Oke okay lah kalau gitu saya takut pamit dulu Bang Oke okay, terima saya, kasih Saya ya. mau berburu juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Jangan saling bersalam namanya kita kawan Ayo <SILENCIO> kawan-kawan jangan galak nyakit orang jangan nanya nyaman di badan hiduplah saro makan gelas saro jangan nanya pacarnya lah orang ulurkan tangan itu haik, boyo -boyo. Hmm. boleh Bisa, kakak bantuan. dicoba kakak coba ah. jadi kayak gitu kakak kita <laughs> oh. gitu. lihat Hai. reaksinya gimana <laughs> aduh kakak eh oh. oh, iya, iya. itu kakak desi ya namanya oh. ya, kak hmm. hmm. oh, wow. apalagi ratus ya kakak ya itu ya sini, eh lupa yang dibakar nggak disu, iya, bagaimana sini, duren ini kayak duren duren lah, duren mana? kental manis, atas, kental manis ya? kental manis, tapi bukan susu, ini duren seperti duren, kental manis,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 Wae, wae, well, ayo yuk sikat, sikat, sikat, nah, sikat, sikat, sikat, ini, sikat, Ini namanya apa nih? Ini. Nah, nah, ini dengan nah, lagi. Ini <laughs> coba, dapat. coba, coba, dapat. coba. gimana? Mm. Mm. Hm, mm. mm. <laughs> Oh, matiin Kagak mau, kakak. Gimana, bang? maknyus. Mau lagi? Mau lagi? Ini durian apa uh. hmm. ini. Ini kayak durian tembaga kuning gitu pak. Mau ini. aja kakak ya. Ini. Aiy, Citanti. manis, nih. Ini cemak eh. manis. Ini tembaga. eh mau ya? Mau ya? Nyerem ke dasar rumah. Gani parang yang di tuh. Tu itu ya, itu. ini. Namae Ini beli durian langsung dikempunya. Secara kan? praktis ini ya. Ibar. Buahnya dikumpulin itu. Ibar. Ya, Kakak ya. Ibar. Ya. Cik. Ini, Ini untuk, untuk uh, stok berapa nih? Ini kira-kira tahun depan Tahun depan? Begitu berarti mesti dibukuin ya? Iya, Sudah dalam freezer Ya hmm. bisa beberapa tahun sih Ini Kalau banget. kulkasnya tidak manis Beberapa tahun? <laughs> <laughs> Segitunya Kak ya Ini sih Pak tadi uh, Inilah Spragi sensasi kalau menikmati buah durian oh ya, langsung ya, ya. dari, dari kebun nih si kakak kita yang satu ini nggak berhenti berhenti lo mangan berapa udah Badan berapa nyawa. banyak kak saya hampir makan <tuk> <tuk> 7 buah <tuk> ala ah, butir <tuk> <tuk> ya, luar biasa memang kesian bukan ada apa kalau yang di tempat tuh lakukan buahnya tuh beda kecewa lebih asik apa, apa? apalagi kita kan datangnya bareng barengan jadi lebih terasa makan durian itu memang langsung di kebunnya ini karena kalau kita, hmm, oisi. Pak Kulul yang pesan yang nih. Ini jadi hmm. ini dinamakan kerinca Pak Kolol. Hmm. nih. Oh ya. ini, nah. hmm. ini lihat-lihat isinya. 40 mantapnya, Ini putih hmm. dari. Nah. Dari. Itu dari Pak. Pak Ini bapak asli. Pemilik kebun sekaligus uh, um, um, um, um, membuka mem kulit duri. Menebok menembok <laughs> <laughs> menebok bolehnya katanya tujuh puluh pohon ya Pak ya. Ya Ini ya. hmm. tahun ini berbuah semua. Tunggu, tunggu ngambil uh, Sebagian. Sebagian. sebagian. Yeah. Kalau berbuah semua tuh wah nggak bisa dibayangkan yeah. tuh. Ya yeah, yeah, yeah. Berapa truk semuanya? Ah. Ini kira-kira buahnya udah dijual kemana aja nih Pak? Nah, ke Pangka Pinang. Di desa ini juga lah, berat dulu kota, ah. nah terus desa Mali paling jadi, paling jauh di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, oh, pangkal ya, Pinang, kan. ah, pingin nih, pingin kok, Pak? Pingin kok, carilah yang ada, Anda memilih, betah di kalau ya. Nah, ya, ini ya, ini. Hmm. Hmm. Ini, ini aku gak sanggup lagi, Kakak. Aku masih sanggup, masih sanggup ya, masih Soalnya nanti kita masih ada spot satu lagi ada yang warna kuning kuning ya, ah ada juga yang putih nih, tapi rasanya rasnya sama, mantep ya. Ini, ya. ya. ini spot kedua kita ya, kita menikmati uh, durian. Nanti ada spot, spot selanjutnya. Kita rencana akan ke sebagian masih uh, berburu durian juga. Kakak masih sanggup? Masih sanggup, ya. masih sanggup ya. Tapi ada jeda lah gitu, kira-kira misalnya sejam terus kita bisa makan lagi. Iya. Kalau saya kan gitu ya. Kalau Anda? Tunggu jeda. Jangan jeda. Anda manusia atau robot? Kalau saya enggak tahu. Sampai ke jadi makan durian. Di rumah keponakan tuh. Oke, buat kami lagi nyesin video ini, jangan lupa kalau pengen makan durian langsung keleka. Pak, yang ini loh. Hebat. Lah, gimana? Teman. Kata denyak lawan gesternya. Gagak lawan gesternya. Asri <usik> ya. <Yeah. yuk> <Siapa? tuh> kalau memakan orang yang suka kelakar, kak, silakan datang ke desa <Tuh> Udah, Budang, Budang, kecamatan Simarin, Mbak eh, Bangka Selatan. Kalian bisa hubungi Bapak Asri, Mbak Simarin, Mbak, kecamatan Simarin, Mbak. Hubungi langsung Bapak Asri. Uh, nanti disana tanya aja sama orang-orang yang ada di desa Bapak Asri nanti bakal dianterin langsung ke Iya yeah. Silahkan hatinya berakam juga ah. Ada yang langsung jatuh ah. Bisa makan yang langsung gitu atau yang udah ditanggung dari kaki oh. Silahkan datang ke sini. Dan buat kamu yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk Subscribe sekali lagi diingetin Nyalain lonceng notifikasinya itu Supaya kamu jadi orang pertama untuk menonton video dari Pablo Vanka Jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kamu Oke kita lanjut lagi, makan Sampai kenyang Yes Sampai Oke Pai Tak kawagi Pak ini yang aku Pak Siko itu main tampas Kayak Alhamdulillah Suradi akhirnya kita selesai juga Menikmati buah durian di Kebun Pak Asri Dan tim Turing Babo akan lanjut perjalanan Ke kemana mana habis ini? Habis <laughs> ini kita ke sebagian cari durian lagi. Tapi yeah. kita makan kurang tapi. Oke, okay. makan banyak. Lalu kita makan lagi. Oke, okay, kita lanjut ke sebagian. Oke. Okay.